Buat Hari ini kita Back to Ngeling ya kan Semalam Keren banget po. Itu Ada bulan purnama Yang seribu Seribu sekian tahun Sekali itu namanya Pink full moon Jadi hari ini kita harus Istilahnya kita Mau jalan kemana Melukat ya cari, luk, sungai, cari, sungai. cari sungai Cari sungai kita Kita merendam yang Kemarin kata isi asik tempatnya seperti.. seperti harum Jeram, tapi.. harum tidak pakai, apa namanya, tidak pakai alat lah pakai badan manusia lah pakai badan kita sendiri, Arum Jeramnya jeram-jeram gitu pokoknya sesuai dengan kecil lah, ya kan? seperti lagunya Keci Karma full moon, I look so sweet ayo kita mamaman ngaling, yuk kita untuk apa merawat ya. Ya, yeah. merawat permandian ini juga untuk yeah. ya desa setempat di zaman-zaman sekarang ini ya. Kita harus pahamin. Successful. Ayo, makasih ya. Rp150.000 yeah. loh. Enggak berat. Apalagi kita satu mobil. Kita explore. Hari ini kita udah nyampe di lokasi. Tempatnya asik, udaranya familiar banget sejuk dan asik. tapi ada yang sayangkan nih Om lihat nah sampahnya ini loh aduh kenapa nggak bisa dia kenapa nggak mau merawat sedikit lah karena ini kan jadi pemandangan yang asik jadi kayak agak bete loh sampahnya dimana-mana tolonglah sahabat nge-explore semua itu dari diri kita sendiri untuk merawat apa alam ini ya kan. Alamnya semakin bagus, kita pun juga hidup semakin sehat dan pasti cepet hilang covid-nya, Om. Yuk ah. Perkomen. Perkomen permandian. Sudah ya orang Padangnya di sini nih. hahaha yo Bang, yo Bang yo Bang Bali dong ini jangkau ke Bali dong sepatnya jangkau ingat deh sahabat ngeesplor kalau ke Bali gak ke sini jadi belum ke Bali namanya sini dulu baru ke Bali jangan asam dulu, baru yang manis nanti kita ya untuk acara wanti warse semua tahun ini siapa? ketut sujana putra ini sewar ulang tahun ke sweet 17 Uh, Demokrasi, satu kena raja, ngelayu, burger, user, oh uh, tunangan, sampun sapur, ini, ini, yang terbaik untuk ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, Ayo okay, cheers semua semuanya kami. Cheers. Rajah Raya. Harus kalau yang suri. Menginginkan hati, makhluk meninggal. yang dia nyanyi, hubungan serasa lian irama. Jalan Aja di Che <SILENCIO> dama tiba jumpa Pakai Beli tadi, Yogi gebet, serta doa no mana adi? Lalu, sang manggil raga nadi, beli, rela harta But if Dining beli, ruminia mengalahin hidup